oke okay guys kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama Oke lanjut ke peserta yang kedua. <Susuk> Oke lanjut ke peserta yang ketiga. oke okay, lanjut ke versiode yang keempat oke okay, lanjut ke versiode yang kelima Oke okay, lanjut ke perusahaan yang ke-6 ya. oke okay, lanjut ke versi dan yang ke oke lanjut ke versi yang ke delapan Oke lanjut ke presiden ke-9. Oke okay, lanjut ke presiden ke-10. <SILENGAL> Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-11. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-12. Oke lanjut ke persediaan yang ke-13. Oke, okay, lanjut ke persediaan yang ke-14 ya. oke lanjut ke presiden ke-15 oke lanjut ke presiden ke-16 ya Oke okay, lanjut ke wasiat yang ke 17 Oke, lanjut ke episode yang ke-18. Oke, lanjut ke episode yang ke-19. oke lanjut ke versiode yang ke 20 ya oke guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya